Uh . -huh. Kali ini kak Ita akan mencoba semaksimal mungkin untuk uh, lebih banyak explore ya uh, Bukan hanya puzzlenya saja tapi ceritanya Semoga kita bisa mendalami action ini bersama-sama Oke, okay? langsung saja Kita press circle to start And rescue. Oh ya, yeah. uh, untuk minggu-minggu ini mungkin ada penjadwalan vaksinasi yang Mulai ada penjadwalan vaksinasi untuk uh, pihak tenaga pendidikan Nah itu harus semangat ya harus semangat menjalani proses ini Semoga enggak takut disuntik Wes intinya disuntik itu pikirkan untuk kebaikan diri dan kebaikan orang lain Disuntik itu enggak sakit, serius, udah Hari ini, hari ini, kuitas vaksin Dan tidak sakit sama sekali Alhamdulillah tidak ada keluhan Dan tidak ada apapun yang Ya mengarah ke kabar buruk Insya Allah tidak ada Jadi kalian jangan takut divaksin ya Demi kesehatan kita sama-sama Demi kepulihan negara kita oke okay? Yuk kita langsung saja Hai Mono huh. Oke okay. Mama Mama Apa itu Oke okay, oke okay, oke okay. Sepertinya kita akan combat ya di sini uh, Ini di rumah sakit Terjang, terjang, terjang, terjang Hup, hup Mama, hula, hula, hula Oke, okay, oke okay. Alright, alright uh, Bentar, lihat medan dulu oh. bye. keterken ya. Wow. Ada catatan. Kayak resep, resep ya. Itu fotonya siapa lagi? Oh my god, this, it's so creepy. Cuman kita enggak asing sih sama pemandangan ini karena sempat lihat di demo demo orang orang waktu sebelum-sebelum rilis itu. Oh ya, kita kenapa gak main demonya? Karena dulu masih belum punya, gimana bisa main demonya kalau gak punya konsol begitu ya? Jadi baru bisa uh, main saat rilis, full rilisnya. Iya guys, dulu aku gak punya konsolnya. Sampai akhirnya berjuang, berjuang. Akhirnya ada jalan untuk beli konsol, pakai deh berdua sama adik jadi yang pakai konsol ini enggak aku doang sama adik juga adiknya kaita Hai kita enggak terlalu asing sih sama yang mekanisme demonya semakin demonya cuman Aura uh, gelapnya darknya itu masih kerasa sih hai pijat urat ini ya. Kesleo. A6. Ayo. Tangannya dipelintir-pelintir dong. Jangan gerak kamu ya. Anda jangan bergerak. Lari-lari. Oke. Okay. Satu view sudah kita dapatkan. Loh, itu kok nggak kamu ambil, Six? Loh. Loh, tadi ada fuse kan di sini, ya? <gak> ngebak. Ngebak, ngebak. Pantes kok. Loh, kok aku baru dapat satu, kok udah ada satunya. Kapan ini? Kapan? Akan kisahnya, dokter ya? Eh, ada jagung, jagung, jagung. Oke, oke, oke. Kayaknya harus ke sana sih. Oke, latihan ya The flash light, air, To aim, the flash light. Kok susah ya? Uh, wait a minute. Mm hmm, Sebenarnya gampang sih, cuma. Huh, hah tinggal aimnya itu loh. Uh, ini yang bulat tapi yang kanan bukan yang ini Oke okay. lalala la. dipancing dulu pake lagi. Tuh cuman. Nah, aku muterinnya ini lho. With with a minute, with a minute. lo lampuku kok mati? Kok ikut mati sih ya? Sik bentar, eh. Uh, jadi tadiku lampuku men meninggal. Lampuku mati dan masih belum tahu kenapa udah dicari saklar yang baru dan itu nggak mau jadi kita pakai cahaya uh, manual ya di hp oke kita lanjutkan gitu oke, ini, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak Bisa kabur, kamu kata manekinnya gitu. Cacing gaming, cacing gaming, akhirnya dipeluk juga. Nah, sampai sini bingung. Sampai sini, uh, apa harus digituin ya? Jangan terlalu dekat, berarti jangan terlalu dekat. Hmm. Semakin saya di sini, semakin depresi. Apa ya yang harus dilakukan? L langsung, langsung mana? Udah, mungkin kayak gitu caranya ya. udah oke okay. eh wait ini loh aku masih perlu latihan aiming guys aimingnya jx jx kali what is that oh pak jangan bangun ya tidur aja ya biasanya klek-klek gitu. Ya, Udin, lanjut aja. Punten ya. Nun Sewu. Nun Nun Sewu mengganggu waktunya sebentar. masih muda masih usia belia baca apa kak nggak ada kepala nggak gitu pas baca oke hut hut mama mia le lezat lezatil lezatil Kalau jurusnya just short Itu Langsung Langsung aja Nggak usah digubris Langsung lari aja Langsung lari hmm, Kecantil For real Ini ngerepotin asli sih Asli ngerepotin Lihat Demonya aja udah ngerepotin Oh, <tuk tangan> aku bisa lebih cepat lagi Ayo. Kita lihat, apakah kecepatan Mono kalau pegang center? <tuk tangan> 我現在拿著 Tiga jari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 Jangan ke Inggris iya oke. Okay. Apakah ini buat Mickey Mouse? Nah, ini, nah ini, nah ini. Nanti ya, banyak tangan ini, banyak tangan di sini. Oke, okay, lari das, das, das. Baru aja, baru aja bilang, udah-udah Kalau di sini, oke, okay, oke, okay, masih, isalah Cuman pasti greget sih. Pakai senter aja. Ya, ya, ya, ya, ya. Mama bener, bener, lari bener, lari aja bener, bener, bener, lari lari aja lu lari aja lu lari lari Oh masih harus masih harus ini teknik gini Oh Tidak bisa lari bunda kalau kita kita itu sa sa eh gak, gimana gimana oh crouch ya eh oh, wait, wait wait kita latihan dulu sa sa lo kan crouch ya ampun empat dong iya <laughs> ampun ya crouchnya nanti aja belajar memanage pikiran ya cari tiga, tiga sama lari sama lari sama lari sama lari sama lari pokoknya kita selesaiin ketika kita keluar dari orang-orang ini ya Oke. Okay. Uh, kita keluar dari ruangan ini kita closing tapi yes entah berapa lama durasi video ini nah ini ada bocoran ada secret room di sini udah kalian ya bagi yang belum nonton demonya silahkan nonton demonya orang-orang itu udah banyak banget yang rilis demonya dulu waktu awal-awal rilis apa? Oh. Oh. Ini ruangan apa ya? Ini. Ya ampun. Ya ampun ini kayak lemaknya satu orang itu loh. Tapi buat apa? Manekin kan gak butuh lemak. Manekin kan nggak butuh lemak buat apa ya? manekin kan mesin dan baut dan lain sebagainya, yang pun gelap banget sih. Oh ada mandi-mandi. Oh sabun. Ini harus kemana sih? Oke. Okay. Si, Tahu sih, Kak Ita <SILENCIO> untungnya gitu sih. Kita nggak bisa nerusin lagi ini Udah baterai dirinya kak itu udah tinggal segini Udah dingin dan tidak bersahabat semuanya uh, Mungkin akan closing di sini dulu Kita lanjutkan kengerian ini di episode besok ya uh, Episode selanjutnya So jangan lupa like, subscribe, dan kasih kolom komentar ya Sampai gelepot Silahkan komentar apapun Selama itu sopan dan santuy silakan di kolom komentar perasaan kalian hari ini, ngelihat uh, aksi kita hari ini, apakah kalian senang, apakah kalian tegang juga kayak kita, atau kalian, hmm, meh biasa aja. itu silakan ditulis dengan bahasa yang baik dan ya karena kalian adalah siswa Indonesia, Loh, sampai gemetera, sampai gemetera nih kita ya udah ya, see you, see you, see you, see you, see you. dadah.